Oke, channel teman-teman. Video kali ini masih seputaran sungai, dan untuk kali ini saya mencoba video-video dari tengah sungai. Teman-teman, dan posisi saya sekarang sudah berada di sekitaran. Sungai Cukang Kadu, teman-teman. Saya juga kurang tahu kenapa sungai sekitar sini dinamai Cukang Kadu. Mungkin sebelum saya lahir, dulunya di sini tuh ada jembatan yang terbuat dari pohon durian, teman-teman saya lupa cukang kadu kalau kata orang sini mah cukang kadu kalau bahasa indonesianya jembatan durian teman-teman dan teman-teman bisa lihat sekitaran sungai cukang kadu terus ya dan sayang sungai tuh benar-benar ya, alat teman-teman buat teman-teman yang teman-teman berenang yang suka berenang ya, kalau musim kemarau sungai ini tuh aman kalau buat berenang tapi kalau musim kemarau ya,